Bukan ku mengucap Ini saya ini menyayat san beri tanpa bunga kanda dan kebulang gali waktu yang But no. now ini, aku bahasa cintamu tak ucah. Such